so kita basic cara basic dulu kemarin kita sepanjang kelas ini kita sudah belajar banyak we have already learned a lot of things we have already learned about many aspect in terms of pattern and also structure kita sudah bicara struktur dalam konteks yang lebih apa lebih kompleks dan juga pattern pattern itu kayak ini ya kayak pola gitu ya. karena pola sama struktur itu kadang berbeda oke okay. kita mulai bicara tentang ini dulu kita bicara tentang tense Tense itu adalah Tensis. ya sudah tahu ya kemarin ya tentunya teman-teman yang sudah lama dari dengan saya itu pasti sudah mengenal pola ini ya ada pertama ada simple ya future yang ketiga apa teman-teman keluarganya keluarga besar ada simple ada future ada apa lagi what else news the news Continuous. Continuous, and then the last one Perfect. Perfect. Nah, maksud saya adalah karena kalian sudah diajarkan semua ini, so uh, kecuali ini ya, yang perfect itu kita nanti satu lagi ya di pertemuan berapa, sepertinya dua minggu lagi kalian akan belajar ini. Perfect, pas perfect. Karena kemarin kalian belum, kalian cuma belajar belum masih belajar present perfect aja, belum sampai ini. Nah, maksud saya adalah. Dalam, dalam sebuah writing teman-teman ya, dalam sebuah writing baik writing uh, writing biasa maupun writing yang uh, sudah tinggi misalkan sudah level apa akademik seperti yang kelas atas itu nanti uh, fungsinya, fungsi bagus atau tidaknya ya, itu bisa, kalimat itu bagus atau tidaknya itu bisa dilihat dari tensisnya. Pen, Artinya kalian itu jangan cuma menggunakan satu tensis saja kalau bisa tenses itu diper diperkaya so i, I encourage you ya yeah, you to embrace your your uh, your tenses uh, sensibility jadi kalian ini saya harap kalian bisa mengenali kapan pakai perfect kapan pakai continuous kapan pakai simple ya nah masih ingat kan kalau simple itu untuk sesuatu yang ini kalau simple present ada dua keluarga ya, maksudnya keluarga itu bisa bisa ada cabangnya, tergantung waktunya. Simple present digunakan untuk apa teman-teman? You still remember? Biasaan. Kebiasaan. Kebiasaan. Oke, okay. habit. Apalagi? Ketua? Fakta. Fakta. Fakta. Okay. Fakta. Fakta. Kemudian apa lagi? Kebiasaan, habit. Fakta. Rutin. Rutinitas. rutinitas, rutinitas itu sama kebiasaan berbeda ya. Kalau kebiasaan itu kan kadang-kadang dilakukan, kadang tidak. Kalau rutinitas kan sering dilakukan. Artinya misalkan kalian itu terjadwal belajar di saya di, saya, di lembaga ini itu hari hari Rabu dan hari Sabtu. Berarti kan ya itu, itu namanya rutinitas. Kalau kebiasaan tuh misalkan kalian jogging setiap pagi. Jogging setiap paginya itu bagaimana? Joggingnya apa? apa selalu setiap hari ataukah hanya hanya kalau kalau ingat aja itu kan kebiasaan ya. jadi dilakukan tapi tidak teratur tidak teratur ya. kalau okay. simple past nah ini menyatakan situasi yang sudah kerja terjadi dan tidak ada hubungannya dengan dengan sekarang jadi cuma terjadi aja so it's no longer talking about uh, whether uh, it it was during or whether it was still continue until today no jadi tidak ngomongnya ya pokoknya sudah sudah selesai gitu aja jadi kalau dalam bahasa kamusnya itu selesai dengan selesai dengan sempurna kalau kalian dulu pernah belajar bahasa Inggris dari kamus-kamus yang model John A. Cole atau apa gitu ya kalau kalian belajar bahasa Inggris seperti itu dulu seperti saya itu tulisannya past simple atau simple past atau past itu artinya adalah selesai dengan dengan sempurna. Artinya kegiatan itu enggak nyambung sama situasi kalian sekarang. Misalkan saya dulu adalah seorang guru. Kalau gitu sekarang saya masih guru atau tidak? Sudah, sudah tidak. tidak. Berarti kan tidak ada hubungannya dengan sekarang. Nah, simple past itu seperti itu. Nah, kemudian ada future kemarin sudah saya ajarkan di kelas ini ya, yang teman-teman yang kami sama Pak Gunadi di kelas apa? di kelas elementary. Ada present, future tuh ada present, kemudian ada past. Kalau kalau future present itu maksudnya situasi yang akannya itu akannya itu belum dilakukan sekarang. Jadi misalkan saya besok hari Minggu akan jalan-jalan ke Malioboro. biasanya kalau hari Minggu saya baca buku di Malioboro. Maksudnya saya ada, ada taman di Malioboro itu yang saya baca di situ kalau pagi. Nah, itu ya. Uh, ya itu maksudnya akan belum dilakukan sekarang. Tapi kalau pas itu akan tapi sudah di sudah dilakukan. Contoh, saya akan pergi ke rumahmu kemarin atau bulan lalu. Saya akan pergi naik haji misalkan. Misalkan ya. Tapi kemudian nggak jadi gitu ya, atau atau bagaimana gitu dan seterusnya. Pokoknya akan tapi di masa di masa lalu. Ini future future uh, past sorry future past atau past future pakainya itu wood ya jadi pakai modal nah ini tesis yang sedikit berbeda karena pakai modal nah kemudian ada continuous oke okay. continuous itu menekankan apa masih ingat teman-teman progress progress good berarti kegiatan yang ada progressnya progress dalam konteks ini maknanya itu tidak selalu sedang sekarang tapi kegiatan itu teman-teman belum, sel belum selesai, intinya itu. Jadi bukan hanya dilakukan sekarang, tapi belum selesai. Contoh misalkan, saya sedang baca buku, misalkan baca buku baca novel A, misalkan ya. Ada novel judulnya apa gitu, A misalkan ya. Kira-kira kalau saya bilang I am reading novel, kira-kira boleh atau tidak? Boleh. Boleh, karena walaupun saya ngajar kalian sekarang, sekarang kan kondis kondisinya saya ngajar kalian ya, tapi baca bukunya itu belum selesai dan sedang dalam progres. karena kalau baca buku itu kan nggak mungkin satu jam selesai itu kan nggak mungkin dong. pasti baca ditutup tinggal tidur tinggal makan kalau longgar baca lagi gitu ya. besoknya tidur lagi baca lagi gitu. maksudnya belum selesai belum selesai jadi se jadi sedang dalam menyelesaikan dalam proses menyelesaikan tapi tidak selalu di dilihat dengan kasat mata itu enggak halus jadi kegiatan itu eh, apa ya sifatnya itu di, ada progresnya tapi ya di sela-sela gitu ya itu boleh ya, contoh misalkan Pak Welly misalkan siapa tahu Pak Welly eh, belajar apa gitu belajar misalkan belajar main gitar atau main piano gitu ya tapi kan eh, sekarang kondisinya Pak Welly sedang belajar sama saya gitu. tapi Pak Welly boleh bilang I am learning piano gitu boleh karena progresnya itu harus tidak harus selesai tidak harus kasat mata bisa dilihat itu enggak jadi ada progresnya pelan-pelan ya. nah ada present ya, ada present kemudian ada ada pas ya. kalau pas present atau sorry kalau pas continuous ya itu masih ingat enggak kegiatannya dulu tapi ada pro progresnya jadi misalkan I was yeah, I was visiting my uh, grandmother, artinya apa? I was visiting my grandmother, what does it mean? Saya mengunjungi ibu saya. Oke, okay, apa yang ditekankan kalau kayak gini? Bedanya sama ini apa? Kalau dua-duanya ini boleh, dua-duanya ini sama-sama ya, sama-sama menekankan bahwa peristiwa ini terjadi di masa lalu. Kira-kira apa yang membedakan antara atas sama yang bawah? Menekannya apa? Kalau di atas progresnya, okay, dia melakukan itu progresnya. Nah, menakut, menekankan progres. Artinya, saya kemarin atau bulan lalu atau apa? Sedang dalam progres, mengunjungi nenek-nenek saya. Ini yang ditekankan, tuh di sini. Nah, sedangkan yang ini yang ditekankan itu hanya saya kemarin mengunjungi nenek-nenek saya. Jadi, hanya menekankan waktunya saja, dan peristiwa itu tidak ada hubungannya dengan yang sekarang. Cuma itu, kok. Ya. Tapi, kalau yang atas itu menekankan progres. Nah ini bagus sekali teman-teman. Karena maksudnya gini loh, kalau kalian sudah bisa membedakan kapan pakai continuous, kapan pakai perfect, kapan pakai simple, berarti kalian itu secara tidak sadar kalian tuh apa language sensibility-nya. Jadi sensibility itu kayak perasa gitu ya. Cara merasakan bahasa Inggris itu sudah sudah ini, sudah mahir gitu ya. Jadi ibarat kalian tuh sudah bisa membedakan mana Uh, kalau ini ya, kalau misalkan kalian bermain musik atau bermain beat, bermain alat musik gitu ya, nanti kalian bisa membedakan kunci A, kunci B, kunci C, C, C, C, C sharp ya, C sharp atau B dan sebagainya. Jadi telinga kalian tuh sudah terbiasa. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, kalau perfect apa yang disarankan teman-teman? Jangka waktu. Nah, jangka waktu atau durasi dari poin dulu sampai seka, sekarang. Poin A sampai B. Nah, B-nya itu kalau present, berarti sekarang. Jadi, misalkan ini ya, dalam make a, a very short uh, example, I have uh, my daughter. Oke, okay, uh, I have I have visited my daughter. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan telah, tapi sebenarnya telah itu maksudnya apa? Jadi dari tadi, ya, dari tadi pagi sampai sekarang saya mengunjungi anak perempuan, anak perempuan saya, tuh kan? ya, Jadi menekankan peristiwa A-nya itu tadi pokoknya nggak nggak harus tepat ya waktunya itu nggak harus jelas sampai sekarang. B-nya itu sekarang. Jadi menekankan durasi. Tadi benar ya Pak Ainal Pak dan juga teman-teman yang lain yang menebak itu, itu benar, artinya menekankan perista dulu sampai sekarang so far any question terkait tenses? Nah untuk yang apa pas perfect itu nanti di pertemuan ini ya, itu belum saya ajarkan tapi yang jelas basic ini semua sudah saya ajarkan, tinggal ini kok, nanti di pertemuan, kayaknya minggu depan ya minggu depan tuh akan belajar ini, so far ini kita review dulu karena nanti hari ini kita writing so, I'm gonna show you couple of uh, good good website ya. Ada beberapa artikel yang bagus di ini apa di, di website nanti akan saya tunjukkan. Kemudian kita buat bareng-bareng seperti itu ya. Oke, okay, uh, nah kalau gitu kita mulai ini yang judul ya. Sekarang uh, ya. Terlihat nggak teman-teman? I'm sharing screen, Terlihat nggak? Yeah. Terlihat. ya. Yeah. Okay. nah kita akan ngobrol ini ya sebentar ya dari, tu, dari tadi loading terus soalnya tadi oke okay. nah teman-teman uh, uh, today we are talking about movie nah kita ngobrol dulu ya sebelum kita ini teman-teman uh, oke okay. this, uh, this writing from Mas Rizki Nur Cahyanto this is actually one of my uh, one of my friends uh, talking about here are five reasons Why horror films can sell well in Indonesia? Artinya apa? itu Artinya apa? Ini. Bila inilah lima alasan. Inilah. alasan kenapa? inilah lima alasan kenapa film horor bisa can sell well? Itu artinya bisa laku. Laku bagus. Sell well itu artinya laku laku in Indonesia. Nah teman-teman kita hari ini ngomongin film ya, oke? Okay. Sekarang kita ngobrol dulu aja deh, sebelum kita masuk ke sini, ke tulisan nama-nama uh, comrades uh, atau rekan saya, kita ngobrol dulu tentang film. Nah, saya pengen tanya dulu ya teman-teman di sini. How many of you uh, uh, likes watch, uh, like watching movies? How many of you? Ada yang suka nonton film nggak? <laughs> nggak harus film uh. yang sekarang ya, film-film jadul juga boleh gitu. <laughs> okay, yeah. are there are yeah I like finally yeah. Okay, uh, uh, okay. yeah i like what watch your movie i like watching i like watching watching movies. movie okay. okay what kind of movie now? um drama drama okay uh, uh what kind of drama in this case it is a romantic drama or, or a family yeah drama for instance like the tenggelamnya kapal vanderwix okay yeah, i see yeah. i see that one yeah okay it's a good uh, story it's a good uh, story uh yeah again yeah. yeah. and the other thing maybe uh they all feel when i was young they what, call what kind of movie are uh, what R romy and julie <laughs> Romeo and Juliet. Yeah. Okay, that's very that's old school. Yeah. Apa -apa, it's fine. Yeah. Romeo and Juliet. Yeah. Perhaps that was a movie when my parents are dating. Yeah, were dating. Yeah, jadi tuh film ketika bapak saya pacaran dulu. Mungkin sama ibu saya atau mungkin sama mantannya. Yeah. Jadi <laughs> film yang masih ini, bang. But it's fine. It's a very good movie. Yeah. in terms of a quality. Yeah, even though. Was, yeah. Yeah, even though it was long ago. Yeah, but the quality still still hold uh, water. Hold water. Tuh maksudnya masih masih berkualitas gitu ya kalau kalian ini adalah sebuah ini ya ini sebuah semacam ini idiom but I don't like uh, to watch uh, horror film in okay. Indonesia because we can yes. guess what the end the the story okay. berarti the story is predictable bilangnya the story, predictable, the story yeah. is predictable ya yeah. it's very good ya yeah. because yeah sometimes um, indonesian movie some like happy ending or perhaps like you know something uh, terrible happen to the to the main character jadi orang Indonesia itu kan kalau perhatikan kalau kalian nonton sinetron gitu ya mungkin orang tua kalian nonton sinetron atau atau mungkin salah satu teman-teman di sini ada yang suka sinetron gitu ya itu kan karakter utamanya itu kan kalau baik-baik terus gitu ya nggak pernah melakukan kesalahan gitu jadi kalau soleh itu soleh terus gitu, nggak pernah berdosa gitu seolah olah nyol pemelihat uang uang temennya aja nggak mau gitu, maksudnya kalau di dunia nyata kan nggak gitu, orang baik pun juga bisa melakukan kesalahan. Sayang. Tapi kalau di, kalau di sinetron kita kan nggak, orang yang baik baik terus gitu, sampai-sampai dibully, dicairi tuh diem aja gitu ya. Tapi kalau orang yang jahat jahat terus gitu. Itu dulu waktu saya kecil nonton sinetron tuh ya kayak gitu, yang apa yang namanya protagonis itu ya Nanti sampai tamat itu ya baik terus nggak pernah jahat. Padahal kalau di movie barat itu kan yang ya orang baik itu bisa jahat, orang jahat pun juga bisa bisa baik. Oke, okay, that's good ya. Yeah. Oke, okay, I'm going to go to another uh, another uh, student. Uh, pak Welly halo. Iya yeah, pak. Oke, okay, we are talking about movie ya. Yeah. Uh, I guess all of you here uh, have experienced a good movie ya yeah, before. How about you Pak Welly? uh yes i love uh, watching a uh, movie on television uh yes. i like uh maybe i like um all of a uh, genre of movie but uh, the most i like is uh science fiction or a drama and action okay. movie okay, uh, can, you name, can, you <laughs> can you name one of them can you name one of them one of the movie that you like do you like mm yeah uh the movie that i like uh just name uh, one yeah, just name one don't if you can uh memorize all of them just name one and who <laughs> yeah uh, ben -hur, i like ben hur, uh, oh, ben -hur. Okay, yeah good. i like uh uh, G, uh, apa, uh, uh the, in the indonesian movie uh G? Oh yeah G, G? Yeah, yeah, the, yeah there was a movie in early 2000 yeah yeah yeah. i was i was still uh, in high school uh, not high school i was still in, in elementary school but since uh you know one of my family is a movie addict uh, is actually my relative and when she was you know she was coming uh, coming back to my my village uh he uh, she sorry she invited us to watch movie together and the movie was Kia. Yeah. and that was my yeah. movie yeah it okay. is a, a base of the true story yes, so okay. uh but but i uh, i like uh, another uh, genre like a science, science fiction movie or yeah. uh, a comedian movie or something like, like like marvel or avenger i i like that one oh, because it, see, it is yeah. in too <laughs> yeah. that was uh, not actually not time Sci-fi ya, yeah? it's not categorized as sci-fi. It but... It's uh, yeah. it's categorized as superhero movie ya, yeah? superhero movie. Yeah? yeah, superhero movie. Even though, yeah, it, it... even though now it's still considered as sci-fi, scientific, uh, science fiction, yeah. but now ya yeah, in in this day and age, uh, it is called as a superhero movie. Yeah, yeah. Uh, Aja, yeah, yeah. That's it. that's uh, uh, entertain me. <laughs> it, the, the, yeah, yeah. There is entertaining. Yeah, the story is very light, yeah. but you know, yeah. it has a lot. Yeah, the story of is very light. Huge effects and it makes yeah. uh, our adrenaline, uh, you know, adrenaline kind of boiling at some point. Yeah, yeah I like okay. I like to see the effect of uh, the movie. How do they make uh, that movie? Ya, yeah, that was and that was the good thing about watching a Hollywood movie ya. Yeah. They have a lot of budgets ya. Yeah. They have a lot of budget, so they can recreate anything. They can recreate a natural disaster. They can recreate a planet collision ya. Yeah. Mereka itu bisa membuat bencana alam, bisa membuat apa efek dari planet tabrakan juga bisa. Because they have huge huge budget. Mereka punya uang ya, uang yang banyak. Yeah. Yeah. Kayak gitu, because gitu. When, I, when I was a, uh, uh, yes a child uh, i uh collect uh i collected uh some of novels or uh, action uh, superhero oh, novel comic comics <laughs> yeah comic book yeah. yeah, so okay. comic book so so it, it it is excited to to see the movie uh, <laughs> yeah yeah uh, yes yeah, from yeah so you have some kind of uh, nostalgia yeah nostalgia yeah. feeling about it <laughs> Yeah, <laughs> okay, that's yeah. yeah. That's good. That's good. Yeah. uh yeah. I, I, I, I, I do that. Have that kind of feeling. I when I was a, when I was a kid, when I was a child, I used to watch. Uh, used to watch. Uh, used to watch. Um. Uh, Superman. Superman. Superman. Yeah, Superman. Uh, and my favorite superhero was Batman. Yeah, Batman. Because I had my grandfather bought Miller comic books. Batman. Yeah. And you know when it comes to the theater, yeah, I always watch. Yeah. Even until today, yeah, if there is a movie and there is Batman in in the movie, I always watch in on, on theater. Yeah. Ya, Kalau ada yeah. Batmannya, saya pasti nonton. Seberapa <laughs> tidak pun saya pasti nonton. Yeah, it's, it's my, What about spider-man you, you don't like? Uh, Spiderman is not that uh, that big, I like it, but it's not that big because not your favorite ya. Yeah? <laughs> yeah, not, not my cup of tea. I I like Batman. I like Batman because he is a human. Yeah? Yeah. He Is human. Act like superhero. So he doesn't have any superpower or anything. He is just a man trying to help someone, which is very generous, ya. Yeah? <laughs> he doesn't have anything. Kalau Batman itu kan dia cuma pakai ini kan, cuma dibantu sama alat-alat doang, kan. Jadi yeah. dia nggak punya kekuatan super atau apa gitu enggak cuma pokoknya cuma orang kaya yang ini apa yang bersedekah untuk me, apa, membantu masyarakatnya. It's very general story. Oke okay, ya yeah. uh, yeah. and also my one of my favorite one of my favorite Indonesian novel uh, comic books is actually Viral Sableng. I like Viral Sableng a lot. Uh, ya, yeah, my, yeah, benar-benar sedikit my my grandfather bought me a lot of comic books. Uh, one of them is Batman and also, ah, uh, yeah, and also Wirasabling. So, yeah, I like a lot Okay, yeah. thank you, Pak Willi. We can discuss yeah. it more awesome. through this class, yeah. Okay, how about you, Mbak Zara? Halo, Mbak Zara. Halo, Sir. Okay, Mbak Zara. Okay, kita ngomongin movie ya, Mbak. Kita we are talking about movie now. Okay, Mbak Zara, do you have? A Uh, favorite movie? Ah uh, yes I have sir. Okay what is it? Or what are them? Uh, what are they? It's Jumanji and Maze Runner. Okay Jumanji and Maze Runner. Okay that movie was you know what? Um for Maze Runner for Maze Runner I I I read the book ya. Yeah. Saya baca bukunya kalau Maze Runner. Okay. Oh, why sir? A... Why, why what? Why are those movies? Uh why are those movies uh, your favorite? Kenapa film-film itu film favoritnya, Mbak? Because it's, I like the genre. The genre? So science fiction ya? Yeah? You like science fiction? Yeah, fiction, action and comedy. Oh, comedy ya. Okay, yeah, the, uh uh Meg Rener and Jumanji are, you know, are are not that serious yeah? even though the story is actually very serious uh, mostly Maze runner ya yeah? runner itu kan temanya agak ini sebenarnya agak action sir <laughs> agak, agak berat kalau dilihat tapi kan pembawaannya itu santai yeah? it's very light yeah? in terms of uh, the way uh, they deliver the story bagaimana cara mereka menyampaikan ceritanya itu kan sedikit lunak ya sedikit apa sedikit uh, gampang dipahami so how about romance movie ba? do you like romance movie yes i like <laughs> i like it too like, I, like i like it, it too okay. sir okay can you name Hmm. Um, is chinese, the, chinese, chinese yeah, movie yeah chinese movie the name is put your hand on my shoulder put your hand on my shoulder When when was the movie released? Oh, filmnya dirilis kapan mbak? Tahun berapa? I don't know sir, but lupa saya. But not long ago or just recently? Dah lama atau ini? Uh, udah lama sir. Okay, so yeah, usually yeah usually when the movie uh, you know Asian movie even though it is long uh, you know long movie uh, sorry old movie. It, it's sometimes it is still good ya, kalau film-film Asia tuh kalau romantis walaupun lama itu masih bagus sekarang uh, Mbak Bajara mungkin punya banyak film Korea tontonan gitu ya, if, if you want to watch that thing, uh, I suggest you to watch sad movie ya, Korean movie entitled sad movie it is very good ya, I still watch it until the day ya. okay how about, terima kasih Mbak Zara, we can talk uh, about that uh, in this discussion ya karena kita hari ini ada writing, tapi kita sebelumnya speaking dulu. How about uh, Mbak Lela? Uh, Bu Lela, halo, Bu. Halo Bu Lela. Ya Pak. Oke okay, uh, Bu, kita Hello? hari ini waktunya. Halo. Ya Halo Bu. Ya? Can you hear me? Hello. Am I with you? Halo? Bu Am I? You? Halo? Yeah, can you hear me? Hello. Yes, can you hear me? Can you hear me, Bu Lela? Halo, Bu Lela? Bisa mendengar saya, Bu? Am I breaking up? Ya, oke, okay, sepertinya ini ya, Bu Lela. Ya, Bu Lela, bisa mendengar saya, ya. Bu? Ya, bisa, Pak. Oke, okay, bisa ya, oke. Okay. Uh, oke, okay, Bu, kita ngomongin film sebentar ya, Bu ya. Sebentar aja. Bu Lela, do you have any uh, favorite movie, Bu? Favorite movie, I like old movies, yeah. like Tiga Dara, Oh I see, okay, Bintang Gejala, Oh I see, ya, yeah. okay, and also Matahari Matahari, Cuknya Din, Oh I see, itu, yeah. so, uh, it's ini ya, it's a uh, uh, romance ya, yeah, and also historical movie ya. Yeah? uh uh i don't emphasize uh on one particular genre but uh when i think the movie is good that is good so what qualify that it is good What qualify mm, when the movie uh like make me cry or uh, make me uh, love or i think the movie uh, so yeah if i can construe that idea so you mean that if you know if the movie makes me cry the movie uh, makes me happy it means that it means The good movie, according to bulela is based on the script, ya. naskahnya berarti. How the script can karena kind of, uh, embrace emotion. Jadi bagaimana uh, script itu bisa me, ini ya, me, apa me, me, apa ya kalau dalam bahasa Indonesia, meluapkan ya, embrace itu meluapkan gitu ya. emotion. Jadi bisa meluapkan emosi. Kalau film-film bagus itu kan biasanya bisa membuat orang itu bisa misalnya ter, terhubung dengan film itu ceritanya gitu ya Oke okay, one more time kalau Pak Gunadi kalau Pak Gunadi nah, dengarkan dulu aja ini Mr <laughs> dengarkan dulu aja saya udah lama lagi blank Oke, ya oke berarti Pak Gunadi you need to speak a lot ya uh, I don't know whether it's in today or anything because I think you You need to improve your uh, speaking ya because all of here, Pak, dari semua yang ada di sini, they have uh, morph ya. They have morph. Artinya mereka itu telah ini, telah ber, berkembang ya, Pak, Pak Welly, Pak Aina, Bu Emi uh, apa Mbak Zara itu sudah berkembang. Uh, Bu, Zara, Bu Emi bisa diajak bicara enggak, Bu? Bisa. Bu Emi halo? Soalnya Bu Emi katanya ini sedang hujan deras, Bu Emi eh bisa cuman suaranya putus-putus lampu lagi mati oh gitu ya oke okay. ibu mendengarkan aja kalau gitu ya nanti kita ya, tapi nggak bisa penuh dengar suaranya juga suara Mister juga putus-putus oh, gitu. berarti ini aja Bu nanti uh, ibu fokus ke writingnya aja Bu ya kita habis ini writing soalnya jadi ibu nggak perlu ini. Uh, ini dulu ya saya saya maklumi ya soalnya daerah apa ya kita beda daerah nanti Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya aja bu ya, Bu ya Terima kasih. Oke, okay. okay, kita reading dulu ya teman-teman ya. Coba kita akan lihat bagaimana seorang ini, seorang penulis uh, menulis sesuatu ya dengan basic dan bagus. Ya. Basic tapi bagus. Nah ini level kalian tuh seperti itu. Jadi kalian tuh tidak perlu untuk level kalian sekarang itu tidak perlu bahasa yang kosa kata kosakata yang berat-berat. Kosakata yang biasa aja tapi bisa menyusunnya itu dengan dengan bagus. Oke, okay, kita coba bareng-bareng ya. Here are five reasons why horror film can sell well in Indonesia. Inilah lima alasan kenapa film horror itu laku di Indonesia. Yeah. Oke, okay, coba kita lihat pembukaannya dulu ya. Indonesia is a great market for horror films. Artinya apa? Indonesia adalah? pasar. Pasar. pasar yang bagus ya, untuk film film horor because horror. ya because many indonesian like horror films with tense stories. Artinya apa? Karena karena banyak orang Indonesia ya, banyak orang suka horor. Suka film horor Ada filmnya ya. ini, Titiknya, ini belum titik, Mbak. Suka film horor, dengan yeah. historis. Ya, yeah. tense story itu artinya apa? Intense. Tense itu artinya bukan. Itu ya, <laughs> bukan tenses. Ya, tense di sini itu artinya apa? menegangkan, tense dari kata "intense" sama aja, Tense sama "intense" itu mirip. Ya, in fact, ya, in fact. Nah, teman-teman, in fact itu salah satu penghubung. Ya, itu artinya faktanya. Jadi kalau kalian baca, in fact, skoma, di depan itu artinya faktanya. Sama seperti as matter of fact, itu sama aja. Nanti kalau sudah di level atas saya ajarkan. There are people who are willing to follow a certain horror film franchise to experience the thrill. Perhatikan ya, there are people, ada, Orang, orang Ada orang-orang atau ada penonton gitu ya, boleh diartikan penonton, yang willing itu apa? Who are willing? Ini bukan kata kerja ya, ini kata sifat. Bersedia. Bersedia. bersedia. Bagus ya. Willing itu artinya bersedia. Bukan kata kerja ya, walaupun ada ing Ini bukan kata kerja, ini adalah kata, si, kata sifat. Berarti kalau saya bersedia, bahasa Inggrisnya bagaimana? I will. Bukan Ambil. I, will ya, Pak. I am. willing. I am, will. am, willing. Ya, am, I am willing. willing. Kalau I will artinya saya akan. Ini bukan kata kerja, Pak. Jadi jangan di, jangan diperlakukan seperti kata kerja. Bahasa Inggrisnya adalah I am willing. I-nya subjeknya, willing-nya kata sifat. Nah, karena tidak ada kata kerja, maka pakai to, to be. Nah, jadi I am willing. Ya. I am ready, gimana? Sama, Pak. Ready itu kan kata sifat dilihat aja, Pak. Katanya, ready itu sifat atau kata kerja. Pokoknya, kalau ada kata yang ragu, itu dilihat aja. Intinya, bahasa Inggris itu kalimat verbal, kalimat nominal. Kalau sudah ada kata kerjanya, tidak bisa pakai "to, to be". Nah, patokannya itu aja, sebenarnya ya. To follow, a certain to follow artinya apa? Untuk mengikuti nah ini menerjemahkannya bagaimana ada yang bisa nggak yang ini jenis hmm. tertentu hmm. nah berarti dibacanya dari depan tapi diterjemahkannya dari belakang kepalanya hmm. dulu dipegang kepalanya apa franchise franchise bagus kepalanya itu di belakang berarti franchise franchise film horor tertentu tertentu Betul. jadi diterjemahkannya itu dari belakang ya bazara teman-teman yang lain jadi kepalanya dulu dipegang jadi jangan diterjemahkan film horor franchise tertentu salah karena kepalanya itu bukan film tapi fran franchise franchise itu franchise -nya? franchise itu para laba kalau bahasa Indonesia para laba tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam film itu tidak bisa disebut para laba ya mungkin diartikannya itu apa eh, apa eh, bilangnya sequel atau prequel gitu ya. artinya rentetan film jadi kayak film franchise itu maksudnya ini ya film kayak Marvel itu ya film Marvel itu kan film satu dua nya gabung satu cerita itu namanya franchise. Two experience the thrill udah simi untuk experience itu apa? pengalaman ya. berarti ini kata kerja atau apa? kata kerja, kata kerja berarti bukan pengalaman tapi me mengalami. mengalami atau merasakan buat bisa bisa mengalami bisa merasakan merasakan thrill thrill itu artinya ketegangan itu loh. Ketegangan. Ya, kalau kalian ya kalau kalian nonton film horor itu kan ini kan <laughs> apa tril. merasa tegang thrill gitu ya. jadi kalian merasa tegang atau merasa takut atau apa itu namanya thrill. Just name it, ya paranormal activity. Just name it itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai contoh-contohnya. Just name it. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kalau bahasa Inggris yang kalian sering pakai biasanya for example, for example contohnya itu sama. Just name it. Paranormal activity. The Conjuring and Insidious. Nah, ini salah satu film-film horor, ya. Mungkin Mbak Zara, apa film-film ini, ya? However, ya, artinya apa ini? However, bagaimanapun, Namun. lo bagaimanapun, bagaimanapun, Namun Namun. <tuh> Jangan. Oh however tuh. How itu bagaimana? Ever tuh pun however However tuh artinya, Nah namun jangan terkecoh ya however itu namun how how tuh beda sendiri jadi jangan kalian tidak bisa menerjemahkan bahasa itu perkatanya oh berarti kalau ini artinya ini nggak bisa ya karena ini bukan ilmu ini ya bukan ilmu matematika jadi kadang maknanya berbeda however not only foreign tune ya namun not only artinya apa tidak not, hanya oh, tidak itu. hanya bagus mbak Zira. tidak hanya film-film a ah, Asing. Asing, ya. Asing, Indonesians, orang-orang Indonesia, also like some of the local horror film. Artinya, apa menyukai beberapa film horror lokal? Lokal, lokal itu maksudnya bagaimana? Meski Indonesia buatan Indonesia, bagus. Jadi, kalau jadi maksudnya tidak mengulangi hal yang sama. di sini kan dia menyebutkan kata Indonesia terus ya. jadi kalau disebutkan some of Indonesian horror movie itu nanti dia itu redundant. artinya dicari, dicari sinonimnya. Apa, atau enggak? apa? tidak mengulangi kata-kata yang sama. mungkin nanti ya teman-teman di sini yang biasanya apa, nanti akan ini untuk untuk yang berkutat di dunia pendidikan. nanti mbak Zara atau mungkin Bu Lela ya atau teman-teman yang lain juga. Jangan sering mengulangi kata-kata yang sama. Jadi, kalau adjective itu jangan uh, jangan diulang-ulang terus. Misalkan, "I like interesting movie," uh, oke, okay. sorry ya bilang ya. Uh, misalkan, "conjuring is very interesting." Kemudian, "this is interesting movie," "because blah blah blah." Kemudian, "bawalnya lagi, uh, it is interesting that blah blah blah." Itu kan ada interesting semua, itu nggak bagus. Jadi, coba pakai adjective yang, yang lain yang mirip. Hmm. Menggantikan interest itu apa? Nah, makanya kemarin di kelas di awal-awal kelas kan saya ajarkan sinonim ya. Okay. Uh, no wonder itu no wonder artinya tidak heran. ya, Tidak heran. Wonder itu artinya heran. Tidak heran bahwa some of this local horror film can sell well compared to foreign horror films. Artinya apa? Tidak heran bahwa beberapa albumen... film mm. Mm. lokal ini mm. dapat <tuh> bukan kalau ini lebih tepatnya itu bisa ter, bisa laku gitu aja Bisa laku dibandingkan nah ini compare tuh ya. Ini nanti di kelas di kelas ini di kelas akademik saya akan ajarkan yang jelas compare to itu artinya dibanding dibandingkan. Dibandingkan film Horor yang horror dari luar, dari luar negeri atau horor buatan asing atau horor asing gitu ya. Oke kita langsung ke sini aja ya. Kita akan beberapa mention beberapa. Tapi ini ya yang kalian harus perhatikan adalah ini tulisannya yang bagus sekali. Jadi bahasanya itu semua orang paham ya. Ada kata-kata di sini yang susah nggak? Nggak ada kan? Kata-katanya itu paling yang susah ya satu dua tok. Bentuknya itu bagus gitu loh. Walaupun Vocabulary-nya itu gampang, ya masih basic, tapi susunannya itu bagus. Nah, nanti goalnya di kelas ini, ya, di goalnya tujuannya di kelas ini, ya, itu saya harap kalian bisa menulis, walaupun kosakata kalian terbatas, tapi narasinya itu bagus gitu. Kalau nulis itu bagus, nah tujuannya di sini, soalnya nanti di kelas akademik itu kalian sudah membuat SI. Ya. Nah, jadi tujuannya di situ. Oke, nah alasan nomor lima, nah ini mundur ke belakang ya, jadi dari lima dulu, yaitu get your adrenaline rush. Itu artinya apa? Mm, adrenalin. Nah, membuat adrenalin kalian rush itu artinya apa? Meningkat. Kalau ya meningkat boleh, atau kalau dicari padanannya itu? ini apa ter terpicu gitu ya atau ter jadi kayak ya naik boleh atau terpacu ya sorry bukan terpicu tapi terpacu ya terpacu sorry coba kita baca satu aja ini ya kita ini aja skimming aja nggak perlu ini soalnya waktunya nanti takutnya habis the reason people like the first horror film is because adrenalin ya. watching horror movie will make you get an adrenalin rush, adrenalin tadi terpacunya adrenalin because you will be presented. Nah, ini bentuk pasif ya nanti akan saya ajarkan di akhir. kalian akan di disuguhkan, disuguhkan bagus. presented itu artinya menyuguhkan. jadi kalau presented dibalik dijadikan kalimat pasif disuguhkan dengan adegan-adegan yang put Tense and unpredictable. Tense itu menegangkan dan juga unpredictable artinya apa berarti? Tidak bisa tidak ditebak. Nah, tidak bisa ditebak. Jadi endingnya itu nggak jelas atau mungkin ceritanya itu nggak jelas. Jadi kalau nonton film horor itu kan tiba-tiba nongol di dari lemari gitu ya. Atau tiba-tiba no, hantunya itu nongol dari mana. Itu namanya unpredictable. In a horror film, there are always a scene that have a slow swimming tempo dalam beberapa horor film ya, ada selalu ada ya selalu ada adegan-adegan yang temponya itu mengayun pelan jadi kayak kalian pernah kan kalau nonton film horor saya yakin teman-teman sudah ya apalagi mungkin di era pak final ya susana dan sebagainya itu ya nanti kalau nanti kalau film horor itu kan sebelum setannya nongol itu kan ada kayak adegan yang kayak tiba-tiba musiknya jadi suram terus kemudian adikannya itu jadi apa jadi diam gitu tiba-tiba hantunya nongol nah itu namanya adalah tempo yang menga, mengayun pelan. jadi sebelum demitnya atau setannya itu nongol apa itu suram dulu ya. atau entah lampunya mati kayak atau tiba-tiba suaranya jadi keras kayak apa itu namanya swimming tempo temponya itu swinging sw sw sw swim uh, Swinging itu artinya kayak mengayun, gitu ya. Suddenly tiba-tiba the tempo can move full of tension and once quickly. Artinya temponya itu dari tiba-tiba lamban kemudian menjadi menjadi cepat, quickly, gitu. You know? Quickly, temponya itu meningkat. Nah, kalau hantunya nongol kan tiba-tiba jeng-jeng gitu ya. Tiba-tiba di depan kita dan sebagainya itu namanya uh, ini film horor. Sini ya. lagi belajar Inggris. <laughs> ya sering ya. Saya dulu ya saya ya saya orang kampung ya. Artinya dulu banyak sekali lihat seperti itu ya. Kalau di film, kalau nonton, kalau ya saya kebetulan pernah merasakan itu, pernah mengalami pengalaman Goib itu intinya eh, apa nonton kadang nonton film horor itu lebih menyeramkan daripada lihat yang nyata. Karena kalau nonton film horor itu kan ada musiknya dan sebagainya. Kalau nonton yang nyata itu kan enggak ada gitunya. Jadi cuma itu nyata gitu. Make them curious artinya apa? Membuat penasaran. Membuat kita pernah penasaran. Masalah. Bagus. Nah ini dijelaskan lagi. Nah saya akan menjelaskan beberapa aja. Nah ini dia membawa sebuah penelitian ya. Tapi kita nggak perlu itu dulu. Ini nanti di kelas akademik. Uh, one of the selling point. Selling point itu artinya apa? nilai jual. Nah nilai jual bagus. Salah satu nilai jual dari film horor adalah unpredictable storyline. Artinya apa? Hmm. Alur, yang alur cerita yang apa tadi, Mbak Zara? Bisa bisa di, tidak bisa ditebak. Tidak bisa ditebak. <tuh> Jadi, alurnya itu nggak bisa ditebak. Ya karena dia kan demit ya. Demit itu kan kalau di Indonesia malah di apa malah itu. Contohnya kalau film-film susana itu ya, itu kan gantung tapi cantik gitu ya, ceritanya itu nggak bisa ditebak entah endingnya dia nikah sama manusia atau apa gitu jadi nggak bisa ditebak. Uh, according to nah ini teruskan, oke, okay. uh, ini contoh aja ya nanti kalian saya akan ajarkan seperti ini tapi singkat dulu nanti kita kembangkan sambil di kelas ini. Nanti teman-teman yang misalkan Pak Widi sama Pak Inel sudah merasakan ya nanti di kelas akademik itu lebih lebih rumit dari ini based on urban legend. Nah, ini apa artinya? Based on urban legend. Apa sih artinya urban legend itu? Dari legenda, apa? Legenda masyarakat. Legenda masyarakat khusus ya. Masyarakat khusus itu artinya cerita rakyat gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Dongeng rakyat atau cerita rakyat. Based on itu artinya berda, berdasarkan. Maksudnya gini loh. Yang namanya film-film horor Indonesia itu kan berdasarkan cerita, cerita rakyat. Ya, ada makanya ada nyi roro kidul gitu ya, <laughs> nyi kidul ada sundel bolong dan sebagainya. Itu kan cerita masyarakat, kok dongeng masyarakat, kok ya, Makanya ceritanya itu kalau menyeramkan itu bukan karena apa ya, bukan apa ya, menyeramkannya itu bukan karena ceritanya aja sebenarnya, tapi karena cerita itunya nyata dan di apa bagi, bagi seberapa beberapa orang tuh nyata di masyarakat gitu ya. makanya ada bolong, Puntilanak, apalagi, Pocong dan sebagainya ya. karena ya karena seperti itu. Oke, nah ini contoh kalimatnya ini aja ya. The things that are related to urban legend often become popular because they are often talked about uh, for generation and are believed. Artinya apa? Are believed saya oh, dipercaya ini bentuk pasif kemarin ya teman-teman ya dipercaya jadi ada to be kemudian pop pop tiga by each generation di setiap gener generasi artinya kalau zaman dulu sampai sekarang kan masih ada cerita tuyul dong dari kakek saya sampai sekarang kayaknya masih ada cerita tuyul ya tapi gak pernah lihat tapi walaupun nggak pernah lihat kan tapi ini setidaknya cerita itu masih hidup ya cerita itu masih hidup entah itu nyata atau tidak entah pernah lihat atau tidak yang penting cerita itu nyata siapa yang batuk tuh oh, oh ya saya mute ya mohon maaf buemi ya mungkin buemi sedang tidak saya tidak apa apa saya mute ya oke lanjut ya nah kemudian ini ya still believe in supernatural artinya apa masih saya dengan hal yang gaib ya. Nah, supernatural itu kalau bahasa Indonesianya adalah go, goib. Ya. Goib itu supernatural. Artinya, natural itu umum. Natural itu alam. Jadi, supernatural itu artinya di luar alam. Jadi, di sesuatu yang ada di alam kita, tapi kita nggak bisa lihat, nggak bisa apa. Itu namanya supernatural. Tidak bisa memahami. Itu namanya supernatural. Nah, Kalau bahasa Indonesia nggak perlu repot-repot, tinggal diterjemahkan sebagai Kokoik, gitu aja. Yeah. Lately, there have been a lot of horror film that feature fortune teller, chiming about mistakes, same future, calling themselves psychics. Moreover, nah di sini coba perhatikan ya, ini aja kita ambil di sini aja. Lately, itu artinya apa? Lately. Akhir-akhir ini. Akhir ini, bagus ya. Final, there have been banyak sekali, gitu ya. Atau there have been itu ada, gitu. Ada a lot of horror films. Banyak film horor yang feature itu artinya menyuguhkan atau menghadirkan. Sama seperti apa? represent ya atau present sama aja. Fortune tellers. Fortune tellers itu kalau orang barat itu itu loh yang uhum. orang yang ya peramal, peramal ya. Fortune teller itu peramal, peramal ya. Sorry, saya disleksia ya. Jadi kadang nggak bisa membedakan L sama R. <laughs> uh, fortune tellers, ya itu peramal. Dreaming, ya. mimpi. Artinya kalau kalian mimpi itu kadang kan sering mengalami ini ya. Goib untuk beberapa orang ya. About mystics, seeing the future, and calling, calling themselves as psychics. Apa itu psychics? Kalau Dukun. orang Indonesia apa? Dukun. Dukun, bagus. Or psychics itu kalau orang Indonesia kalau definisinya itu adalah orang yang bisa menghubungkan antara dunia goib dan dunia dunia manusia. Berarti kalau bahasa Indonesia apa? Dukun. Dukun. Selain dukun, ada nggak bahasa lain? Psychic. Paranormal. paranormal. Paranormal bisa. Psychic itu bisa dukun, paranormal, atau apa lagi? Misalkan cenayang ya. Kalau orang Malayu kan bilangnya cenayang gitu ya. Kalau di dongeng-dongeng apa di buku-buku zaman dulu itu bilangnya cenayang itu, itu sama aja. Nah. Oke, okay, uh, nah ini ya terakhir. Nah ini saya tunjukkan bukan karena ini karena ini unik. Jadi melihatnya seperti itu. Jadi kalian tuh kalau menulis ya nanti kalau sama saya di kelas ini itu coba mencari hal-hal menarik dalam sebuah sesuatu. Jadi kalau misalkan misal, saya nanti menur apa, menurut apa menyuruh kalian menulis tentang daerah kalian yang menarik tuh apa? Kemudian kalian coba dicari apa makanannya, kemudian tempatnya atau apa gitu kan bisa ya. Like to do the test of courage, itu artinya apa? Suka melakukan. Beraniya. keberanian ya. Test of courage itu berarti apa kalau dalam bahasa Indonesia? Test itu uji, courage itu keberanian. Kalau bahasa Indonesia berarti apa? Uji. Uji, uji nyali uji nyali, <laughs> Bagus. test of courage itu terjemahan dari uji uji nyali, ya. nah kalau bahasa Indonesia, Mas bakti uji nyali yuk, kalau ngomongnya ke bule bagaimana? Bilangnya ini test of test of courage. Ya. Kalau kalau bule itu biasanya nggak percaya, nggak percaya sama gituan. Ya. Saya karena saya punya temen ya, kalau bule itu kan ya kalau dari Amerika biasanya kalau dari beberapa negara bagian tuh memang kebanyakan ateis ya, jadi mereka nggak percaya gituan makanya kalau kemarin waktu mereka di Jogja itu, saya tunjukkan ini, itu, yang seperti itu mereka nggak percaya ya, karena, mereka nggak, karena mereka nggak percaya dari awal, makanya mereka disuruh-suruh ya mau aja the reason people like the next horror film is certainly to test their courage Untuk artinya apa? to test their courage, kalau di bahasa Indonesia kan apa? untuk uji, uji nyali mereka many Indonesian audience watch horror film because they are challenged by their friends. Artinya apa? Nah, ini bagus nih, coba. Ini sudah saya ajarkan kemarin ya. Banyak, Banyak penonton, Indonesia, penonton Indonesia menonton penonton film horror, horror karena ditantang. mereka ditantang. Ah, mereka ditantang. Bukan menantang ya, karena ini bentuk pak asif. Pasif, tantang bagus. tertantang bagusnya. Lebih cocoknya ditantang, Pak. Ditantang dan tertantang itu juga nggak masalah. Ter sama hmm. di kalau dalam bahasa Indonesia itu sama-sama bentuk pasif ya. ya HP betul. saya tercuri, HP saya dicuri itu sama. Jadi kalau ada ter sama di itu sama aja. Itu sih itu cuma bentuk beda-bentuk aja. They are challenged by their friends. Mereka ditantang oleh teman teman mereka nah ini maksudnya jadi karena kalian sudah saya kasih bentuk pasif makanya coba kita menulisnya uh, ini apa menulisnya itu sedikit ini ya sedikit berani jadi jangan takut ingat ini cuma cuma class. jadi kalau kalian melakukan kesalahan nggak akan berpengaruh ke ipk kalian atau ke nilai kalian ya <laughs> kalau di kalau di kampus soalnya ngaruh tapi kalau di sini enggak oke okay, coba ya Teman-teman, so uh, we still have uh, some kind of uh, 40 minutes left. Uh, 40 menit lagi. Nah, coba teman-teman ya, saya kasih waktu sekitar 15 menit. Coba I want you to write something ya. Oke okay, ya. Tolong ya, Bentar. Artikel aja ya. Jadi modelnya satu paragraf tapi agak agak panjang gitu ya. Misalkan 15 15 kalimat gitu ya. 15an lah antara sekitar 15 kalimat boleh dibuat dua paragraf boleh atau tiga paragraf boleh tapi yang jelas 15 kalimat gitu ya, jadi kayak ini kayak bercerita gitu ya talk about your ini apa what can I what do you say ini what apa Concern concern horror film. Oke, okay, talk about ini aja deh. Talk about your experience and watching Indonesian movie. Nah, ini aja deh ya. Tentang pengalaman kalian nonton film film Indonesia. Jadi kita bicara lokal film ya. Kira-kira kalau film Indonesia itu, misalkan tadi. Uh, kan Ada contohnya tadi, ya. Ada tadi menyebutkan lima, lima, lima, lima poin. Misalkan kalian ingin menyebut apa? Menjelaskan gini: film Indonesia ini nggak harus lima, ya. Cuma dua aja nggak apa-apa, dua atau tiga nggak apa-apa. Misalkan satu film Indonesia itu mungkin apa ngomongnya gini: too much. Artinya apa? Terlalu banyak drama, Nah, terlalu banyak drama gitu. Dramanya itu kadang dilebih-lebihkan gitu ya. Ceritanya apa itu tiba-tiba ada dramanya. Tumas drama boleh. Ini ini pendapat saya ya. Jadi kalian boleh ini sendiri. Kemudian yang kedua itu misalkan. Uh, jadi kalian boleh mengkritik ya. Jadi bukan cuma ini kau. Jadi kalian boleh mengkritik. Too much drama. Kemudian apa lagi ya teman-teman ya. Hmm, kalau film Indonesia itu apa kira-kira? Hmm, ini apa? predictable Nah, oke okay, boleh. Apa itu predictable? Mudah di. Cepat ditebak. Betebak, ya. Contoh tadi ya, contoh deh film-film eh, sinetron sinetron tuh ya, yang di TV itu loh. Ya. Kalau kalian nonton film kan, yang apa yang aktor yang baik ya, pemeran utamanya itu kan biasanya aktor baik ya. Itu kan baik terus dari episode pertama sampai episode akhir itu dia baik terus. Kalau dia dianiaya ya dimanja gitu. <SILENCIO> Pokoknya baik-baik terus, tapi kalau yang jahat jahat terus. Pokoknya ngejailin terus gitu ya. Nah, itu predictable. Tapi ya orang Indonesia seleranya kayak gitu mau gimana? Kemudian Apa ini artinya? Superstitious. Nah, ini kan kosakata baru ya. Superstitious. What does it mean? super superstisi atau superstitious juga ada ya bahasa Indonesia ya artinya itu sedikit-sedikit dihubungkan dengan dengan super supernatural jadi dikit-dikit itu dihubungkan dengan sesuatu yang super supernatural atau goib misalkan apa eh, jangan pakai baju warna hijau di di apa di pantai selatan misalkan itu kan superstitius ya jadi orang indonesia kan kayak gitu jadi karena memang masyarakat kita seperti itu gitu loh jadi uh, dikit dikit superstitius pokoknya uh, jangan buka payung di rumah gitu ya. <laughs> apalagi kalau superstitius itu seperti itu ya misalkan kalau lihat kucing hitam berarti apa membawa sial membawa sial gitu apa ada lagi nah itu kalau film-film indonesia kan kayak gitu ya sebelum ada Contoh sinetron deh, kalau ada, ada misalkan suaminya mau apa ada kecelakaan gitu ya, nanti istrinya itu apa, mecahin gelas gitu ya, itu kan kayak gitu kan kalau film-film Indonesia kan, kalau suaminya apa kecelakaan gitu nanti apa istrinya itu di rumah mecahin gelas gitu, nah itu kan kayak gitu, jadi mudah apa superstitious, sedikit-sedikit dihubungkan di dengan hal-hal uh, yang sifatnya itu Uh, ya seperti ini, seperti Saya enggak tahu ya bahasa indonesia itu apa seperti ya. Pokoknya yang, yang berhubungan dengan firasat, goit dan sebagainya itu ini. Apa kira-kira? Apa Bu? Mistis. Oke, okay, boleh, boleh di, dikatakan mistis. mistis juga boleh. Kan? Mistis. Boleh mistis. Agak susah nerjemahkannya ini, uh, karena konsep superstisusnya itu berbeda. Oke intinya itu teman-teman ya coba nah teman-teman di sini yang ingin berpartisipasi ya kalau memang berhalangan misalkan ada kejada sinyal atau bagaimana juga nggak apa apa nggak ikut tapi bisa kalau bisa dikerjakan ya walaupun nanti ngumpulnya ke saya di luar kelas apa apa nanti saya akan kasih nilai walaupun uh, apa di luar kelas tetap saya akan kasih nilai coba teman-teman di sini menulis seperti ini ya seperti tadi cuma poinnya itu dikit aja jadi nggak nggak kalau tadi kan ada lima sekarang dua juga boleh atau tiga ini juga boleh, tapi mini uh, minimal 15 kalimat. Jadi kata-katanya seperti tadi loh. Jadi kan tensesnya itu di diutak-atik, kemudian bentuknya itu ada pasifnya, ada apa, ada ada aktifnya dan sebagainya. Nah pertama-tama ya coba dibuat introduction dulu. introduction. Jadi introduksinya bagaimana? Kira-kira film Indonesia itu kira-kira lebih bagus dari film barat atau bagaimana? Jadi kalian kasih apa? Uh, introduction dulu. Kemudian, nah, poin satunya apa? Nah, tadi ya, misalkan seperti tadi. Poin keduanya itu dramanya tadi. Poin ketiga itu misalkan ini. Apa predictable tadi ya. Nah, ini. Jadi ini di apa dikasih ini dulu, kemudian ini dijelaskan satu dua kalimat enggak apa-apa. Ini satu dua kalimat enggak apa-apa, tiga satu dua kalimat enggak apa-apa. Nah, ini latihan supaya kalian bisa menulis secara ter terstruktur ya. Nanti bagus, nanti tujuannya itu bagus. Soalnya nanti kalau kalian masuk eh, apa kalau komen di sosial media atau ingin ingin mengisi forum di apa koran di Kompas atau di Kompasiana atau apapun, itu nanti kan bentuknya terstruktur seperti ini kan. Nah, walaupun kata-katanya itu biasa, vokabularinya cuma masih dasar, tapi susunannya sudah sudah bagus. Makanya nanti Mbak Zara juga iya ya Mbak Zara nanti kalau kuliah, bedanya SMA sama kuliah. Kalau SMA itu nulisnya masih masih acak. Nanti kalau sudah kuliah, nulisnya seperti ini. Harus harus ini. Harus coherent. ya Ini kalau bahasa Inggrisnya coherent. Coba ya, teman-teman. ya Topiknya adalah ini. Topiknya adalah ini. Talk about your experience watching Indonesian film. Jadi, dari pengalaman kalian, kalau nonton film Indonesia itu, apanya sih yang bisa dikenali gitu. boleh pakai yang dari saya ini atau boleh pakai ide kalian sendiri boleh jadi nyontoh dari saya juga boleh tapi kalau cuma dua dihilangin satu juga boleh atau kalian pakai ide sendiri gitu ya oke kalau ada yang teman-teman yang ada ini yang sekarang pakai laptop boleh dibuka Microsoft Wordnya ya. nanti tinggal dikopas di kolom chat atau teman-teman yang ini sekarang pakai HP boleh menulis tangan nanti difoto juga nggak apa-apa silakan ya I give you 15 minutes ya 15 menit nanti kita koreksi ya gak usah, gak usah bagus -bagus, nggak usah nggak usah bagus-bagus nggak apa-apa ini cuma belajar nanti kita kalau ada writing kita nulis kayak gini lagi nanti uh, apa kalau tidak cukup waktu mengoreksi kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya pas writing lagi gitu ya oke okay? ada pertanyaan uh, maaf saya mau nanya ya, apapun deh kalau movie itu kalau uh, sinetron itu maksud movie ya pak ya kalau ini pak ya uh, dalam konteks ini ya pak dalam konteks ini boleh aja movie saya okay. terjemahkan jadi sinetron boleh walaupun kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih bahasa Inggris itu lebih cocok ini ya boleh soft opera boleh jadi ini ini aja deh soalnya gini aja deh movies or soft soft opera intinya film atau sinetron. Sinetron, ya, opera itu artinya sinetron. Ya, opera sabun gitu ya, kalau bahasa Indonesia ya, sebenarnya ya, sinetron kalau dalam bahasa bahasa Inggrisnya soap opera gitu. Oke, okay, seperti itu aja ya, boleh ini ya, uh, apa boleh dibandingkan. ya, kalau ya, operator, ya, misalkan sering nonton drakor ya, ya, kira-kira dibandingkan aja. Kalau sinetron apa film Indonesia sama drakor tuh misalkan kualitasnya lebih bagus Mas ya, uh, orang orang Orang Indonesia tuh apa e, ceritanya gitu-gitu aja, berarti kan predictable ya. Gitu aja boleh, ya. oke silahkan ya. I give you 15 minutes. Kalau ada pertanyaan silakan ya. E, nanti selesai nggak, Selesai dikerjakan aja. Nanti kita, kalau nggak ada waktu, kita koreksi di pertemuan selanjutnya. Oke silakan, I give you 15 minutes. Your 15 minutes starts now. oh ya untuk teman-teman yang kemarin nggak masuk, Bu Emy dan Pak Gunadi ya. Hari ini writing ya, Pak. Speaking-nya kemarin ya, Pak ya. Jadi kalau ini apa? Mohon maaf, nanti untuk hari apa? Hari setelah, hari Rabu nanti speaking lagi ya, seperti biasa. Ya. nonton di YouTube ya. Iya, oke. Okay. Gitu aja. Jadi intinya jadi intinya kalau kalian sekarang itu beda sama kelas elementary kemarin. Kalau elementary kan kemarin masih bisa bareng ya, writing sama speaking-nya masih bisa bareng. Tapi kalau di kelas atas ini semakin ke atas tuh waktunya nggak cukup. Kalau kalau writing nanti waktunya nggak cukup kalau disandingkan dengan speaking. Makanya kita pisah hari hari apa hari hari Rabu itu speaking, hari Jum, hari Sabtu itu writing. Nah, selalu seperti itu supaya apa aspeknya itu tercakup semua. Nanti listeningnya kalau listening sama reading itu bisa dijadikan satu, dijadikan satu. Nanti speaking sama Listening misalkan atau Writing sama Listening tinggal ditempelin aja. Oke gitu aja ya teman-teman ya. Uh, silakan kalau ada pertanyaan kalau ini uh, ditulis aja kalau ada pertanyaan ditulis di kolom chat juga nggak apa-apa ya. Oke saya tidak akan mengganggu Sila, saya ambil dulu. Tapi kalau hmm, ada pertanyaan saya, silakan. Ya, uh, lampu lampu kami mati di badan. oh ya gitu ya kalau gitu Bu Emmy ini aja Bu ibu Usah. menulis ya ibu menulisnya nanti aja Bu kalau setelah kelas nanti saya koreksi di via WA ya Bu ya nanti saya ini tapi saya kalau di, kalau hidup lagi nanti saya ikut lagi ya oke okay, kalau misalkan nggak ada waktu teman-teman di sini misalkan nggak ada waktu sekarang atau masih bingung gitu nanti boleh di ini dikerjakan setelah kelas nanti saya dikirim aja ke nomor saya di WA nanti akan saya kasih reviewnya tapi tetap ya, ada yang mengerjakan sekarang ya, supaya nanti ada ada dikoreksi, gitu ya. Oke, okay, saya mute ya, saya izin minum obat sebentar ya. Uh-huh. <clears throat>